Lagi dan lagi kita panjatkan Puja dan syukur kepada Allah Rabbul Izzatirrabi Karena dialah jad yang menghidupkan dan mematikan Dialah jad yang menggerakkan dan mendiamkan Dialah jad yang wajibal wujud Dialah jad yang laisa kami selesiun Dialah jad yang bergantung segala makhluk Dialah jad yang pengasih lagi penyayang. Dialah jat yang maha pengampun Dan Dialah jat yang menyuruh Kepada hambanya bersatu padu Dalam satu barisan yang istiqamah Karena istiqamah itu lebih baik Daripada seribu karamat Al istiqamah itu khairumin min alfi karamah Kemudian daripada itu Salawat dan salam Kita panjatkan Kita hanturkan dan kita sanjungkan Kepada seseorang yang manis mulutnya Benar katanya ikhlas hatinya kuat tahajudnya bijaksana keputusannya disegani oleh kawan dan lawannya buah hati Aminah belahan jantung hadijah penerang hati manusia dalam keadaan kegelapan dan kesesatan penyempurna agama terdahulu penyempurna agama terdahulu pembebas belenggu dari bermacam belenggu khatamun nabin Siapa dia? Dialah putranya Abdullah, putranya Gurun Sahara, yang ajarannya wajib kita amalkan dan kita sampaikan di seluruh persada nusantara ini. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap di Allah Subhanahu kita hari ini memperingati kelahiran seseorang yang terbaik, putra terbaik dunia, pemimpin agung, pemimpin abadi yaitu baginda Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ini. Dan sudah kita maklumi kenapa kita ini memperingati hari kelahiran Nabi? Kenapa? Padahal diantara kelahiran dan wafatnya baginda Rasul sama. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya pun Rabiul Rabi, 12 Rabiul Awal. Cuma kenapa kita ini memperingati hari kelahirannya saja Padahal wafatnya kada kita peringati karena kita peringati halikrahannya seakan-akan nabi itu hidup terus memang nabi itu hidup bal ahya'un inda rabbihim bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah ta'ala kemudian setelah kita memperingati ini kita disuruh berkumpul kita diisi dengan tausiah. uji ulang hari menyabat diisi dengan ceramah agama Perlukah kita ini dengan agama? Kita perlu dan sangat perlu dengan agama ini. Karena apa? Karena Imam Qurtubi mengatakan, orang hidup dalam agama, orang hidup dalam amalan agama, laksana hidupnya ikan di dalam air. Ikan akan senang, akan berjaya, akan selamat. Manakala hidup itu di dalam air. Tapi manakala orang hidup jauh dari agama, laksana hidupnya burung dalam sangkar hidup dalam kan kegelisahan hidup dalam kan kegelisahan burung akan senang akan selamat akan berkicau terbang dari dahan ke dahan dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting dia akan senang manakala hidup di alam-alam bebas nah begitu pun manusia manusia dimana Allah letakkan bahagia karena apa kita ini disuruh letakkan dalam amal agama karena sesungguhnya kejayaan dan kebahagiaan kesosehtan dan kemenangan serta keselamatan, kedamaian umat manusia dari dunia sampai negeri akhirat yang kekal abadi hanya Allah letakkan dalam satu amalan manakala manusia itu ada amal agama Ulun ulangi sekali lagi sesungguhnya kejayaan, kebahagiaan, kesosesan, kemenangan, keselamatan, ketenteraman, kedamaian kemenangan umat manusia dari dunia sampai negeri akhirat yang kekal abadi Hanya Allah letakkan dalam satu amalan Manakala manusia itu ada amal agama Laki-laki dan perempuan Tua dan muda Besar dan kecil Si kaya dan si miskin Siapa saja Kalau dia amalkan agama Dia akan bahagia dunia dan akhirat Tapi kalau dia jauh dari agama Jauh dari ulama Jauh dari Allah Jauh dari sunnah baginda Nabi SAW, dia akan kehinaan, dia kemalangan, tangisan, raungan, kepedihan, teriakan, kegelapan, sampai masuk ke alam kubur. Dia akan menyesal setelah masuk dalam kubur, teriak nanti dalam kubur, Rabbana absarna, wasami'ana farajianna salihan, inna mu'kinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami menyesal, Namal salihan ingin beramal, salam. Innamu ingin beriman kembali setelah masuk rumah Namun penyesalan, kada artinya lagi, nyah justru itulah mumpung umur kita ini Allah berikan. Sejengkal, sekejap, sejenak, satu mat lagi kita akan beban tanah. Kita gunakanlah umur kita ini dalam rangka apa? Dalam rangka watah fa jadi takwa. Berbekallah kamu sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allahumma ta'ala hari ini, hari ini, agama laksana anak yatim. Orang jarang mau ambil agama ini. Hari ini agama laksana yatim ditawarkan kepada pedagang. Pedagang sibuk dengan tokonya. Tawarkan kepada petani sibuk dengan sawahnya tawarkan kepada pegawai, pegawai sibuk dengan kantornya. Tawarkan kepada pengangguran, ujar pengangguran aku sibuk dia mencari gawian. Memang Nabi sudah memandahkan 1400 tahun masa layu. Lalu Sayati zamanun ala ulama balaya. Akan datang di suatu masa ujar Nabi, pada umatku yafiruna ulama, mereka itu lari dari ulama. Manusia sudah jauh dari agama, lari dari. ulama. Wayal ti akanun salasun balaya akan datang padaku itu tiga macam bala. Rezeki kada berberkat kena nakal kita jauh dari agama. Nang kadua sultanun zaliman yukhrus dikeluarkan pemimpin nang zalim Allah turunkan. Nang paling berbahaya, nang paling kita takuti ujar Nabi, yakhruzu minadz dunya bighairi iman. Keluar daripada dunia, mati daripada dunia, yakhruzu minal man kada kita mata kada beriman lagi pada iman ini adalah intan yang paling mahal mutiara yang paling berharga adalah nilai sebuah keimanan hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap di Allah ta'ala dan orang menyangka hari ini orang menyangka hari ini dengan harta yang banyak punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi mereka akan bahagia orang menyangka hari ini punya pangkat punya jabatan, dia akan bahagia andai kata pendapat itu Orang yang paling tinggi pangkatnya Punya kedudukan jabatan bahagia Tentu orang yang paling bahagia Di muka bumi ini orang yang paling tinggi pangkatnya Siapa yang di dunia ini paling tinggi pangkatnya? Yaitu Fir'aun Fir'aun itu pangkatnya tinggi Raja di raja, Punya kerajaan besar Bala tentara yang banyak Bahagia kah Fir'aun dengan kerajaan yang besar Pangkat yang tinggi Ada bahagia juga karena apa? Karena begitu tawaran-tawaran agama diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Fir'aun pun menolak dengan sombongnya. Akhirnya Fir'aun Allah tenggelamkan di Lautan Merah dengan seluruh barat tentaranya tenggelam semuanya. Berapa banyaknya waktu tentara Fir'aun? Banyaknya waktu itu kurang lebih satu juta orang yang tenggelam. Waktu itu mengejar tentara Musa, tentara Musa Allah selamatkan di seberang. Begitu tentara Fir'aun masuk ke Lautan Merah, semua laut Allah pertautkan kembali tenggelam. Bahagia Fir'aun? Tentara yang banyak, kerajaan besar, kada bahagia. Karena di dalam diri Fir'aun, tidak ada amal agama. Bahkan Fir'aun pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aku ada Tuhan yang maha tinggi. Kemudian, orang menyangka hari ini, hingga punya Harta yang begitu banyak, sawah yang luas, ternak yang banyak, dia akan bahagia. Andai kita, andai kata kita menyangka dengan harta yang banyak bahagia, tentu yang paling bahagia di muka dunia ini adalah si Karun. Karun la'anatullali. Konon kabarnya kala hari sudah senja, sudah petang, sudah kemarian, hampir 70 ekor ontak yang membawa karung goni, kunci-kunci gudangnya si Karun, daripada saking kayanya si Karun tapi begitu tawaran-tawaran agama diberikan oleh Nabi Musa AS kepada Karun Karun pun menolak kadahakun si Karun membayar membayar jakat akhirnya si Karun Allah tenggelamkan di dalam perut bumi Karunnya Allah tenggelamkan hartanya ditenggelamakan Allah hinakan si Karun Allah hinakan si Fir'aun. daripada saking dihinakannya si Karun dan Piraun namanya pun tetap Allah hinakan sampai hari ini orang Kadawani memberi anaknya si Karun atau si Fir'aun dihinakan namanya kada boleh kita memberi anak ngarinya Fir aku juga barang haji memberi anak Fir'aun mungkin sama di Quran juga kada boleh nah, itu. Allah hinakan si Karun dan Fir'aun karena di dalam dirinya tidak ada ama agama kemudian siapa yang paling bahagia tentu orang yang paling bahagia orang yang mau amalkan agama siapa amalkan agama tentu baginda Nabi saw Terlontar di mulut beliau Baiti janati Rumah tanggaku adalah surgaku Allah berikan ketenangan Allah berikan sakinah Allah berikan kebahagiaan Karena ada amal agama Kemudian siapa? Kemudian para pengikut Rasulullah SAW Siapa pengikutnya? Ya para sahabat Berapa banyaknya sahabat Rasulullah SAW? 124 ribu Banyaknya sahabat Rasulullah SAW Waktu hajatul wadah Di padang Arafah yang sangat luas dikumpul semua sahabat di waktu asar dikumpul maka turunlah ayat yang terakhir alm nikmati pada hari ini uja Tuhan aku Rida sudah Islam menjadi agama dan aku sempurnakan sunai kemenikam Nah setelah ayat itu turun kurang lebih ada satu kalau mengatakan 83 hari atau 81 hari Nabi garing-garing-garing kurang lebih 16 hari garing atau 13 hari garing wapatlah beliau hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap didalau salah jadi ini kita isi ini dengan ceramah ceramah agama di samping itu diisi pulang kita memperingati kelahiran Nabi ini banyaknya hal-hal dengan keajaiban yang terjadi di kelahiran Nabi ini pada malam hari itu, malam kelahiran Nabi waktu itu tuh waktu Nabi lahir Dihabarkanlah kepada kepada Abilahab Abilahab Ni mamarina Nabi dan sanak oleh abahnya Nabi, cuma ada beriman. Abilahab jangan Abu Lahab. Dipadahkanlah hal ini, wahai wahai Abilahab. Sampian dapat anak amanakan, Aminah telah melahirkan Nang Mamadah, kan ini bibinian budak daripada Abilahab. Memadahakan bahwa dia dapat anak-anak laki-laki, Aminah telah melahirkan Dengan sukanya, dengan senangnya, kelahiran Nabi itu dapat anak-anak laki-laki. Pada malam hari itu, budak, ampun abilah Nabi Biniyani, dibibaskan. Ika mujabullah, bebas, ampih, jadi tawanan kau sudah. Karena aku kesukaan, kearaian, kesenangan, ikam adahakan, di aku, bahwa aku dapat anak laki-laki. Nah, dengan kesukaan abilahab di malam Senin dapat anak amanakan ini nah, sukanya ini Setiap malam Senin, Allah berikan ruhsah keringanan. Ujar bahasa kita dapat dispensasi Setiap malam Senin, batis atau kaki abilahab diangkat daripada neraka. Jadi abilahab masuk neraka. Setiap malam Senin kena diangkat Tuhan, batis abilahab masuk neraka, diangkat diri nganakan. Ini syafat bagi orang kafir orang kafir itu dapat sempat bukan, bukan sahabat bebas kada meringankan haja meringankan haja. jadi batas natu di neraka diangkat bila tiap malam senin karena abillahab sukanya mendapat anak amanakan laki-laki baru suka apalagi kita nih beriman percaya yakin sekian ribu mil sekian ribu tahun sudah kelahiran nabi ini kita yakin dan payah dan mengamalkan masya Allah luar biasa satu amalan sunnah aja luar biasa satu amalan sunnah aja lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagaimana yang kita pembukaan tadi, ujar Nabi Muhammad 'Ayah sunnati dipakat Ahbani, memang karena Ahbani karena Myfield Jannah.' Barang siapa menghidupkan akan sunnahku, "Fakat Ahbani, dia cinta di aku, dan barang siapa cinta ujar Nabi aku karena Myfield Jannah, kainainya besar takut masuk surga.' Dan Habar Nabi ini bukan hayal, bukan dongeng, bukan pasuk, pasti dan pasti akan terjadi. Karena Nabi itu bersifat sidik artinya benar apa nabi padahal karena Nabi itu benar sebertaan Kemudian di malam hari itu ditetangi pulang oleh Abi Talib, oleh Abdul Mutalib, kayaknya mendengar dapat cucu laki-laki ditetangilah ke rumah Aminah. Di tengah perjalanan sebelum datang ke rumah Aminah nih melihat melihat cucu nih melihat melahirkan nih. sebelum datang di tengah perjalanan melihat di rumah Aminah tuh terang dan lebih terangnya daripada bulan purnama. Muhammadnya terang lebih terang daripada bulan purnama klik kelahiran nabi itu. dan nabi itu lahir sudah sudah berkaitan sudah basunat maka diangkatlah bayi itu di dibawa. nah aku jabasa kita nih dapat anak amanakan. langsung pada hari itu digarani siapa ngarannya ngarannya Muhammad dan pada hari itu sekian miliar manusia lahir baru itu kumaran Muhammad dan pada waktu itu orang Arab anggap ngaran Muhammad itu ngaran yang paling aneh. Asalkan ada terang, ngarannya macam-macam. Dengarani Muhammad. Dan orang yang pertama ngaran Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad. Dengarani lah Muhammad. Nah, Muhammad. Dan umur 2 bulan Nabi itu dalam parut Nabi Wafat sudah meninggal. Dan keadaan itu kenapa? Itu memang rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Kenapa? Ya beberapa macam hal yang terjadi yang kita ketahui. Daripada tarik tarik itu supaya mungkin ya kalau kembali kepada rahasia memang rahasia Allah supaya karena-karena tahuah anak-anak nah Nang kedua apa? Di saat Nabi Gana, di saat Nabi bisa berucap, bisa berpandir, bukan abi yang dipanggilnya, tapi yang disambutnya rabbi. Kadada memanggil abi, rabbi, rabbi Tuhanku ya Nabi. Nah inilah banyaklah rahasia-rahasia nang -rahasia kejadian di malam kelahiran Nabi itu. Dan waktu Aminah batianan pun kadang merasa. Waktu Aminah tuh batianan hamil bunting kadang merasa aja pada batianan beranak kadang merasa juga berdarah kadang juga. Aduh. Nabi sudah bahitan sudah basunat waktu dilahirkan itu. Nah sekian tahun berumur kurang lebih enam tahun wafat mamanya seorang yaitu Aminah dikuburkan di salah satu kampung namanya Abuwa perbatasan antara Madinah lawan Mekah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah hal-hal kejadian di saat kelahiran Nabi itu, di sekeliling Ka'abah itu patung-patung rabahan, karena di sekeliling Ka'abah itu banyak patung kurang lebih 360 buah patung, di sekeliling Ka'abah itu banyaknya patung kurang lebih 360 buah patung, batung patungnya terbikin daripada batu hitam dan batu akik, lata, uzak Mana hubal tempat sesembahan orang orang Yahudi orang Majusi rabahan langsung dan api yang menyala di negeri Majusi di negeri Persi tempat orang Majusi nah, di negeri Persi tempat sesembahan orang Majusi apinya menyala kurang lebih 5000 tahun karena pernah padam dan di waktu kelahiran Nabi itu apinya padam pajak jiwa kita itu sudah kejadian nih waktu Nabi lahir tuh Pajah langsung, padahal apinya laosnya menyala berapa? 5000 tahun menyala. Dan pada malam itu dia subuh itu, Abraha dari negeri Yaman datang ke Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah, datang seberundung-rumbungan dari rumbungan. tentara Abraha. Dari Yaman berkendaraan dengan kendaraan gajah, hendak meruntuh Ka'bah. Dah kita hancurkan hajah Ka'bah ini. Nah ini kita bangunan, ulah bangunan di negeri Yaman, Yaman orang datang kasih itu untuk Mbak. Bahaji untuk berumrah, Umrah, cakap untuk Mbak Tawab juga. Jadi duit kita banyak, lebih nyaman. Eh, nah, Mbak dengan Abdul Mutalib, kasar aja. Ikam jadi mahalangi aku aja, Abraha. Ya belum tarik pada aku kada mahalangi. Kasar aja, Bangunan tuh milik Allah. Nah, yang penting kambingku aja, belikakan di sekitarnya, bikin kambing. Ayo kalau Bapak, kalau bengku aja kerja diambil. Sarah aja. Begitu hendak sampai di perbatasan, belum sampai lagi ke Abadi. Belum sampai lagi ke Abah, maka Allah kirim satu pasukan. Pasukan apa tentara? Tentara burung. Burung ababil nang melempar batu kerikil nang halus-halus nah, matian matian baca alhamdulillahum kaspi makul mereka hancur laksan di maklulat. dan nama bunuh Abraha itu siapa nama bunuh Abraha itu seekong nyamuk nama bunuh Abraha itu nyamuk nang pincang masuk ke hidung masuk ke hidung ini Allah orang nang paling jago nang paling kuat Allah kirim pasukannya nyamuk seikung, nyamuknya pincang, masuk ke hidung, mengalungung di hidung tapak-tapak, tamparakan tampar ke dalam hidup, hampa sana tetap mengalungung di hidung, katakan. mati akhirnya nyamuk aja, inilah rahasia Allah, nah ini kemana Allah ada kawa, jadi kembali kepada agama, perlu sekali dengan agama ini kita baik, hidup kalau kita damai agama, hidup bahagia karena ada agama, banyaklah orang-orang yang Allah hancurkan, karena tidak ada amal agama, Abraha, bersisa Namrud. Firaun, kaum Samud, kaum Lut, Haman, Karun. Semua Allah tenggelamkan. Ada yang digulingkan, disambar petir, ditiup angin. Semua Allah hancurkan karena tidak ada amal agama. Agama ini luar biasa. agak Hidup bahagia karena agama. Hidup sengsara kalau kadada agama. Jadi dalam hal agama ini, kenapa untukkan tekankan? Jangan dianggap agama ini sebagai lipstick dianggap sebagai formalitas pelengkap hidup asal agama yang sudah agama nah akan menyelamatkan kita nanti setelah ajal datang merenggut nyawa kematian setelah kita berbantal tanah nah akan menyelamatkan kita adalah agama Karena tinggallah kita seorang dalam kubur siapa kawan kita agama apa artinya iman Allah kada tanya ikan banyak kaba harta pangkat jabatan kedudukan kada tanya inna ila suarikum wa absarikum wa inna mayan ila kulubikum wa amalikum Allah tidak memandang jabatan kamu, harta kamu, pangkat kamu, rupa kamu, amal kamu, sawah kamu, ternak. Allah tidak pandang. Wa, ila wa Tapi Allah memandang kepada hati kamu dan amal kamu. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan keimanan. Hati yang jadi iman inilah yang akan diperiksa. Dan sebentar lagi kita ini akan beban tanah. Dunia yang kita kejar saat ini sudah jauh ketinggalan. Kalau umur kita Allah berikan 60 70 tahun, kalau kita sudah umur 60, 10 tahun lagi kita hidup di dunia. Nang kita jalani itu lahir di sini, kematian di sini, nang kita jalani hingga di sini aja lah. Nang kita jalani ini sudah jauh kita tinggalkan. Nang kita dekatin apa? Yaitu tentang kematian. Di hadapan kita terbentang kematian, di muka kita adalah kubur. Minha halaknakum wa filtan ukhra. Dari tanah kamu jadikan dan dari tanah pun kita dikembalikan, kemana saja kita merantau kemana saja kita pergi ada yang merantau orang ke samarinda mengambil upah batu tukangan ada yang mengambil upah mengatam ke gambut ada yang tikawe ke makah. di dalam kehidupan ini pada hakikatnya, tiap hari mendekati kematian, tiap hari mendekati kubur apabila datang ajalikam kau ditunda lagi Apabila ajal ikam datang, kada kau ditunda lagi, kematian pasti, kematian itu pasti akan datang. Ujar Tuhan apa? Kul ta'firu bima kuntum Kemana haji ikam lari? Kemana pergi? Sekalipun engkau tinggal di benting, di cakrawanang saat kokoh, kematian itu pasti pasti akan datang kepada kita. Maka beliau sudah kematian datang, pakai hanya lima menit kita bertemu kawan meninggal kita, berubah orang kita datang hakawan ke rumah mana mayatnya ajar yang Allah, mantiki, kita aja bertamuan duduk di orang saya merabah, mati datang kawan bilang, mana mayatnya ajar berubah sudah ngaran nah, berubah sudah ngayat berubah ngaran kita, asalnya ngaran kita si A, berubah ngaran kita jadi mana aja mayatnya, satu matanya setelah kematian datang, nah kita bawa Nang kita bawa cuma tiga macam Setelah kematian datang Nang kita bawa cuma tiga macam Yang pertama iman, amal salih, dan kain kapan Tiga, jangan kita bawa Dan kematian yang paling dekat dalam kehidupan adalah kematian Nang paling berat apa? Menjaga amanah Nang paling ringan apa? Meninggalkan sembahyang Yanglah. Nang paling ringan apa? Meninggalkan. Sembahyang. Nang paling berat menjaga amanah Nang paling sulit adalah ikhlas Nah paling besar napa adalah nafsu. hendak nah, tahu semacam-macam. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Ini kematian inilah pasti di mana aja kematian itu pasti akan datang tadian kita. Jadi apa yang kita persiapakan, yang kita siapakan, yang kita bertahan satu umat nih. Ada hitungannya. ya'mal misqala khairayyarah ya'mal misqala Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap. Ini kita merayakan hari ini. Pian pian tadi mulai rumah lo. Ada di sini pengajian pembacaan agama tentang memperingati sukanya arahnya kelahiran nabi nih. Suka kita kelahiran nabi nih. Karena nabi ini membawa rahmat semesta alam. Ada pembacaan di sini cerita agama. Lalu kita datang mulih sana rumah kita mulih sana. Waktu kita hendak ke sini tulak besukan tadi nah. Di tengah perjalanan pian melalui sebuah kubur dan kebetulan orang orang dalam kubur itu taburangan disiksa, diajak di pukulan sementara pian melalui kubur hendak tulak sini tadi nah. satu dahulu pukulan dalam kubur, satu kecinta pukulan dalam kubur bahu hukuman baju satu kenapa? menghormati orang yang lewat hendak menghadiri majelis seperti ini baiknya ini tapi kenapa? kadang orang kadang dilihat, memang ada dilihat Kapan Allah perlihatkan setelah ajal datang merenggut nyawa setelah makan Allah perlihatkan waktu itu dan dosa menjadi peranan penting di dalam kehidupan. Dan ciri orang beriman memang harus percaya kepada nang gaib. Orang yang beriman itu percaya lawan nang dan mau sembahyang, wa membayar zakat. Baiknya orang sampai kita pulang di sini nah bersap-sap para malaikat sampai ke langit wahai malaikatku, turun ikan ke langit dunia adakah bajelis dibacakan tentang agama bersap-sap nah, andai kata Allah perlihatkan pahalanya orang di pengajian seperti ini, langgar kita masalah kita nih, tingkat 17 masih hebat tapi kan diperhatikan, kainah diperhatikan nah, dan pertemuan kita hari ini nih anggap saja orangnya 200 atau 300 ikung umpamanya nih bin lagi dihitung umpamanya umpamanya 300 sikong kita pertama hari ini lalu ada umpamanya Presiden Amerika Serikat sana mengadakan pertemuan seluruh presiden sedunia dikumpulkan di sana berapa negara Perdana Menteri kumpulkan diadakan pertemuan di gedung putih sana dikumpul di istana di sana di Amerika membicarakan hal dunia lawan kita hari ini Nang sedikit haja tapi membicarakan agama jauh. Baik ampun kita ini, karena di dalamnya ada ha? agama. Imam Syauki mengatakan, barang siapa berteman dengan orang agama, barang siapa berteman dengan orang yang mulia, dirinya bakal mulia. Barang siapa berteman dengan orang yang hina, dirinya bakal hina. Tidakkah kau lihat ujar Imam Syauki, kulit kambing yang hina, jika berhampir dengan mushaf Al-Quran, kulit kambing akan dikasih minyak harum dibawa dengan penuh hormat dijunjung karena apa? kulit kambing berhampir lawan Al-Quran tapi mana? kulit kambing ini berhampir lawan dauh lawan tabuh pagi, sore, dipukuli, iya kalau di dauh tuk, tuk, dung, dung, dung. karena kawannya kulit dauh ini kayu, kadang mulia tapi mana bakal lawan Al-Quran nah, quran dicium, dibanyakan di dibanding penuh hormat makanya, yang nah, paling mulia, apa di sini? agama pian kaina kalau tulang naik haji kamakah umrah di sebelah kiri Ka'bah itu ada ngarannya batu Hajar Aswad. Hajar Aswad aman batu hajar dua kali batunya. Ada Hajar Aswad nah. Baduyun-duyun orang berlomba-lomba berebutan mencium, mengucup Hajar Aswad. Karena apa? Karena batu Hajar Aswad itu ada hubungan dengan Aba. agama Nabi pernah dia ya, mengucup karena sunnah mengucup itu. Padahal dikucup kenapa batu? Tapi batu ini ada hubungan agama, berlomba-lomba kita gitu, nah, untuk mengucup. Batu nang dimuliakan. Kalau tidak agama siapa? Kadusah jauh-jauh Nang -jauh, kita duduki saat ini aja di bawah lantai kita nih ada marmer, ada keramik. Warna keramiknya putih umpamanya. Kita hormati, kita cium, kita pacul sandal, kita pacul sapato. hendak masuk ke dalam masjid ini karena ini tempat yang paling mulia tempat nang dihormati. Pacul sandal, pacul sapato kita cium, kita cium apa? cium marmer. Karena andaknya marmer itu di, di masjid, tapi kita ambil marmernya, barangnya sama, warnanya sama, besarnya kita andak di Wisi, kita hirai, kita kamihi pada itu tujuh barangnya. Karena Wisi tempat kaderang mulia, begitulah Amsal perbandingan. Jadi bila hendak mulia dekati agama, agama itu paling mulia, agama paling mulia. Kalau kita pegang agama, hidup kita bahagia dunia akhirat. Jadi kalau kita mengambil dari kehidupan ini, mengambil daripada lain daripada agama, mengambil pangkat jabatan keduanya, ya itu hanya merupakan salah satu, salah satu daripada tujuan saja. Karena tujuan hidup bukan itu. Allah hantarkan kita ke dunia ini memang ada satu misi. Misi yang paling besar apa? Ujar Tuhan, wa mal insa illa Tidak aku jadikan jendel mesjid kecuali mengabdi lawan di aku. Jadi tujuan hidup ini mengabdi kepada itu tujuan hidup. Kalau keperluan hidup napa keperluan hidup makan minum pakaian perumahan kenderaan istri ini harus diingat Napa keperluan hidup makan minum pakaian perumahan kenderaan istri itu keperluan hidup keperluan hidup bukan tujuan hidup tujuan hidup adalah mengabdi kepada Allah untuk apa untuk mencari Dia Allah amun Dia Allah napa? Zaza'uhum inda rabhim jannah <tellan> tazrimi inda khar orang dari Allah Tuh. Allah sediakan sungai yang mengalir dalam surga sungainya lebih putih daripada daripada susu dan airnya lebih manis daripada madu jadi jangan salah pilih tujuan hidup dengan keperluan hidup nah, tujuan hidup mengabdi kepada Allah keperluan hidup yang ya makan minum pakaian perumahan kendaraan anak dan um, anak ada masuk kendaraan lawan istri nah, kadang, ya anak ada masuk keperluan bisa aja kita kawin ke anak tamanan juga bini mampar loh itu Nah, itu. karena di dalam kehidupannya ada empat, ini perlu santri-santri santri ingatkan, nikmat hidup itu ada empat, kenikmatan dunia itu ada empat, dan kada lebih kenikmatan dunia itu daripada empat, dan sampai hari kiamat, nah empat ini tetap berjalan, kenapa nah, kenikmatan dunia itu, makan minum apa lagi? nah, tidur lawan bini. kenikmatan dunia itu empat, itu di dalam kitab Duratu nasihin buka aja kenikmatan dunia itu empat: makan minum jimak dan tidur makan nyaman minum nyaman guring nyaman bini kadada -dada. nah sosok mana mencari musuh ada kawa makan nyaman minum nyaman bini ada guring ada kawa kan nyaman juga nah itu kan dan sampai hari ikam guring ha? seharian samaan guring puas buat guring isu anak kan pulang guring tam? Kadang kepuasannya sama, lawan bini berkumpul, lawan bini, tapak loh berkumpul bini. tiga malam menutui pulang. <tuh> Coba kada menutui, kada kayak ini kita. Jadi kenikmatan dunia itu empat macam makan, minum, tidur dan itu kenikmatan dunia. Nah, kenikmatan dunia. Kalau kepala hidup, kalau tujuan hidup napa? Mengabdi kepada Allah. Kalau pegangan hidup kenapa Harus tahu pegangan hidup. Napa pegangan hidup? Dipegang-pegang baru hidup lain. Pegangan hidup napa Nabi Muhammad ujar Nabi pegangan hidup tuh napa 1400 termasuk di sabda kalau Nabi ujar Nabi taraktu fikum amraini main tamasaktum saktum bihimalan tadulab abdan kitab Allahi sunnat rasul Aku tinggalkan ujar Nabi dua kesaktian dua pusaka dua jimat. Apabila ikan pegang nang dua ini Lantadilu ikan selama-lamanya Abadak kada kada sesat Jadi kita pegang dan ingat, ingat Anak muda-muda nih kami karena sudah Bebantal tanah, aku sudah mati Kami ingatakan, nang ikan pegang Sampai hari kiamat, dua macam Bila ikan pegang kedua-duanya ini Lantadilu abadak ujan nabi Selama-lamanya kada sesat. Napa nang ikan pegang? bulah dan sunnah Rasul Kita bulah adalah Al-Quran 6666 ayat 114 surah 30 juz itulah yang ikan pegang sebagai sandaran hukum dalam Islam kalau kada dapat itu sunatullah kita mulai kita ganti dengan sunnah rasul apa itu sunnah rasul ialah al-hadis apa itu hadis al-hadisu hadis maudipa ilahi nabi SAW hadis itu apa yang disandarkan kepada nabi SAW pipilihi kalau kaulihi perkataan Nabi pitakrihi ketetapan Nabi kita pegang dapat pahala itulah sunnah sunnah itu lain lawan sunnah sunnah dikerjakan dapat pahala ditinggalkan baru saat ada ada kalau sunnah dikerjakan berpahala dan di dalam sunnah itu ada kejayaan berapa banyak sunnah Nabi? banyak sunnah Nabi nah, bajanggut Bajanggur, Sunnah Nabi, Bajalak Mata, Baminyak Harum, Basurban, Baju Putih, Bajalanan Betungkat. Umar 80 tahun disuruh Bajalan Betungkat. Dan ikam umar apapun tahun Bajalan Betungkat biar kena sakit batis. Untuk napa Saksi di memiliki kiamah. Aku Rasulullah sudah ada mamelan engkau. Kenapa? Bajalan Betungkat aku semalam. Biar satu mata Di dalam selama ikam memegang tongkat itu, selama itulah pahala mengalir lawan ikam. belas sudah sakit, ini hanya betungkat lain. Betul, sunnah Rasul. Saat ikam memegang tungkat lalu ikam berjalan, saat itulah pahala mengalir lawan ikam karena su, sunnah. Di dalam rumah diadakan pemacat paikat digantung di tawing halat, untuk apa mahambat anak di anak bersama yang. Selama pemacat itu begantung, selama itulah pahala mengalir lawan kita. tuh sunnah diandaki parang mandau, parang panjang, tumbak, sarapang, panah digantung tak malam. Selama itu parang mandau begantung, selama itulah pahala mengalir lawan ikam. Karena itu sunnah untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau musuh datang, musuh kalau kada dicari, tapi kalau ketemu kantang mundur. Jadi mulai hari gantung, parang mandau tahun gantung. Ini bujur. Selama pian menggantung tuh, selama itulah pahala mengalir lawan pian Walaupun pian sudah mati. pemacat, sediakan paikat, gantung aja. Aku suka memacat anak, memacat anakku beli anak yang Kade gancang bang, memacatnya. Tapi yang paling bahaya bandar, anak dipacat keramahhiang. Seorang yang berjalan. Abah, ini Aku sapa di aku pikir sampai juga. Nah, jadi kita dahulu akan pepatah Arab mengatakan ada maafil abah fil abah. Bagaimana kelakuan kuitan? Begitulah kelakuan anak. Aku kita anak kita bapaknya, penyambah yang aja. pasti-pasti anaknya penyambah yang juga. Nih, apa anak menyuruh sampai yang bapaknya bersama yang tidak binapsik punya nabi mulai beli gam. Jadi, pernyahayam, ayam juga anaknya. Nah, bapaknya musang bernyahan, ada rata baik jadi kita menyuruhakan niat kita, suruhakan anak jadi kita untung benar baik bagi anak kita nih, nang besi anak pesantren, nang besi anak tahu di agama untung benar, nah, karena habis hadisnya sahih Nabi madahkan ujar Nabi ijamatap nu Adam in kata amaluhu ilamin salasin bila mati anak Adam putuslah illa min salasin kecuali tiga perkara nang pertama napa wakpin jariatin wakap jariyah siapa nang bawa Selama itu ada wujudnya, selama itu diumumkan untuk agama, pahalanya mengalir lawan kita, wakil jaritin. Nang kadun Ilmin nabiy yang fawih, ilmu nang beri manfaat. Kita besi anak, kita sekolahan di agama orang mengajar, mengamalkan pahalanya mengalir kepada orang mengajar, pahalanya mengalir lawan kita juga kita menggosin lawan kita mandinya. Nang ketiga apa? Walidin salihin, yaji ulahu anak nang salih mendoakan dan itu baik kada tahijab kada teh hijab lalu, -lalu. hijab mati anak kita banyak di seberang lautan nanti di Makkah. anak men akan di sini sampai kata teh karena apa hadisnya sahih dan anak kita itu sama lawan diri kita hasil fotokopi kita juga anak kita toh nah, jadi kalau anak kita mendua jadi bagi mereka nang si abah baik abahnya sudah hidup maupun mati ini minimal imbah sampai yang pardu baramanduakan panjangkah kalau usah panjang Allahumma fili junubi wali, wali daya Ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa mama abahku. Sayangi Tuhan inyak, Sebagainya sebagaimana inya menyayangi do -tuh, mendalak terang kubur kuitan, Sampai ke kubur kuitan. Dan salah satu rezeki kita katapi luas, rezeki banyak kacandak, rezeki kita nyaman, kulir akanan kuitan. Dan salah satunya bila hendak Allah berikan luas rezekinya membejar hijau hija hija. sering sering-sering akanan kuitan. Bayangkan kuitan kita tuh 9 bulan 9 hari kita ini kuitan kita ini mengandung kita setelah melahirkan di masuk rumah sakit lawan mati. Jadi kenapa kita jangan wani lawan kuitan ini banyak akan akan. Jangan wani lawan mamal abah. Fala takulah maufin kaulan karima. Janganlah engkau berkata cih atau hus kepada kedua orang tamu. Wakul kaulan karima, maka katakanlah kepada kedua orang tua perkataan yang mulia, perkataan baik. Lawan kuitan tuh kadang kada disuruh taat itu jatah pun kada boleh kita taat dan kuitan lawan kuitan itu berbuat baik janganlah lawan kuitan itu kada boleh taat lawan kuitan disuruh berbuat baik nang taat tuh disuruh Allah dan Rasul atiullah wa atiur Rasul taat Allah kepada taatlah Allah danlah terhadap Rasul lawan kuitan amun taat lawan kuitan jarak kuitan kita malam ini nakai merampok aja nah bungkar rumah sana, taat kada boleh lawan kuitan itu apa berbuat baik Nah, ridha Allah ridha, ridha fi walidain. Ridha Allah itu ridha kepada orang tua. Al jannatu tahta Surga itu terletak di bawah di bawah telapak kaki ibu. Nah, kalau sudah laki bini, bini taat lawan laki. Kalau kita kalau laki-laki taat lawan mama. Nah. Dan kita hakun jangan hakun apa jar bini. Nantakan, kita kada mawani lawan bini ini. Cuma jangan hakun ini amun salah menurut agama, karasi aja bini ini. Karena apa? Quran mengatakan arizalu Ar kawamuna alanisa laki-laki itu pemimpin bibinian hendak dibuat tulakan ulang. Aku minta izin lo jalan bini kok. Ada boleh? Itu benciran. Nah maaf, ikam jangan lemahkan bibinian. Bukan mengadakan bibinian harus dibuat tunduk lagi. Ini aku punya punya sikap ikam. Arizalu Ar kawamuna alanisa laki-laki itu pemimpin bibinian. Laki-laki lawan bini itu bapadah bukan minta izin. Kok nak ke Banjar manya malam ini, subuh nih? Ada izinkah kau tetap berangkat? Nah, kalau bini-bini itu minta izin, bini lawan laki minta izin, laki lawan di bini itu berpadah. Dan seorang bini tulak meninggalkan rumah, kada beli izin lawan laki, kada boleh salat Mangkasar karena hukumnya maksiat. Subuh tiba bini tulak banyak ke Banjar, kada berpadahanan laki. Lalu sampai yang di Banjar Mangkasar. Ya matak dimiutkan, kada boleh hukumnya. Karena meninggalkan seorang suami tanpa izin suami, hukumnya maksiat. Orang maksiat kalesah sal kasar Jadi bini ikam harus karena minta izin lawan ikam. Kalau ikam cukup berpardah, dijinan gak kada kah? Makanya sebelum mencari bini itu, cari dahulu mencari bini itu, rujukannya kembali kepada kepada agama. Ini masih banyak anak muda-muda ini aku arahkan. Jadi kalau mencari bini itu arahnya kepada kepada agama. turiti kepada, turuti kepada sampai, kepada hadis. Nang cantik, rupanya banyak hartanya, keturunannya baik, nang terakhir apa? Agamanya. Eh kenapa agama didudiakan Bila kada kada nang tiga itu nabi dinihi ambillah nabi agamanya, niscaya kamu akan akan bahagia. Jadi agamanya, nah, jadi agama ini berapa nilainya? Agama nilainya satu, hartanya nol, rupanya nol, keturunannya nol. Kalau kita menduluhakan keturunannya Ika menduluhkan rupanya nang bungas, nol. Orangnya sugih banget, nol. Rupanya bungas, nol. Keturunannya baik benar, nol. Hartanya, agamanya, nilainya satu, nol nol satu, nilainya nol satu. Tapi kalau Ika menduluhkan agama, agamanya baik benar, nilainya satu. Rupanya sedang hajak, nol. Hartanya sedang hajak, ada banyak nol. Orang biasa nol. Nilainya berapa? Nilainya seribu. Jadi utamakan agamanya. <tik> Agama utamakan karena Nabi memerahkan adzunya umata wa khairu mataiha al martu salihah dunia itu perhiasan dan seindah indah perhiasan adalah istri yang saleh. Kenapa ditekankan hadisnya istri yang saleh? Karena wanita yang saleh itu lebih hebat daripada 70 orang wali. Nyatakan nama mana di luar nih? Wanita itu, wanita saleh itu. Lebih baik, lebih abdal, lebih hebat daripada 70 puluh orang wali, satu wali yang sudah makam keramat. Nah, wali yang kenapa bini-bini itu -bini lebih hebat daripada 70 orang wali? Karena jarang bini-bini itu -bini wanita yang saleh. Dan satu wanita saleh lebih baik pada seribu orang seribu laki-laki biasa. uh satu wanita saleh lebih baik daripada seribu laki-laki biasa. Dan bini-bini itu mengumpul pahala mana pasakan baju laki memberi makan nih maulahkan baju teh memasak mengaduk dan sebagainya mana pasakan baju sebertaan dan bibinian itu seminggu saja melayani laki memasakakan mengolahkan baju seminggu saja maka Allah tutupkan pintu narakan yang delapan dan Allah bukakan pintu surga yang tujuh hingga apalagi 4-5 tahun 10 tahun laki, -laki babini ini melayani laki luar biasa Ayah itu daripada abda dan bini-bini itu mengumpul pahala sebenarnya kalinya tahu. Nah, seorang bini-bini itu mati di hadapan suaminya, suaminya dalam keadaan tersunggum narida, wajib baginya baginya surga. Banyak bini-bini itu dan bini-bini itu sampai hiangnya berapa? 20 derajat 8 derajat amun inya menyuruh laki-lakinya. Jin abahnya pian ke masjidin berjamaah. Laki-laki berjamaah berapa nilainya? 27 inya menyuruh 27 puluh tujuh yang seorangan di rumah satu dua jadi laki-laki itu pesanku sambilnya nya berjamaah di langgar atau lima sikit dua derajat sampai langgar kita ini dikosongi hibak dengan jamaah Nabi madakan asalatu As jamaatin khairumin salatifiz wa isnila jah sembah yang berjamaah itu nabi lebih baik daripada jisambe yang seorangan di rumah masing-masing dengan nilai 27 derajat dan satu derajat di sisi Allah sama langit laun bumi pahalanya kali 130 belajar aja tiap hari satu orang sembahyang yang berjamah di masjid, lebih baik daripada 40 tahun di rumah, bukanlah kita berarti nasihin berjamah itu biasa nah apa aja, aman laki-laki, harus banyak aman laki-laki, sabuting hari ini aja, ngitakan nah, sambah yang berjamah sampai mati ingatlah kenapa? Nah, sahaja aku sambah berjamah sampai mati, nah ada berjamah, 6 nah, bujok, sambah yang itu berjamah, harusnya kisah ma'rifat ma Asal pada gap ini, kalau di sana apa nggih sampai yang terkenal dengan apa? Noh, sampahnya nyambah. Bah, sudah dah, kalau lusa di amalkan dia sampai yang berjamaah. Barang siapa beri yang berjamaah, empat puluh hari, empat memang kada ketinggalan, tak betul. ada masbuk, maka Allah berikan dua jaminan: ikun, minan, nar, dibebaskan daripada neraka, dan dibebaskan daripada sifat-sifat munafik. rasakan akan pian empat puluh hari, sampai yang berjamaah, jangan sampai masbuk. Rasanya kayak apa? Dan dua pian istajam hari ke-35, hari ke, hari ke angkat haji tangan pian. itu makamnya sudah makam wali 40 hari johor asar, magrib bisa subuh, sewaktu beja maaf, jangan sampai masuk, 40 hari, Coba kan kayak apa hati pian nih rasanya nah, itu. jangan sampai meninggalkan sembahyang malah lelekan. kita berdoa sering mudahan, aku nih husnul hatimah, jangan sampai melelelekan sambah yang aja sudah seluruh hatimah, jangan, sembahyang tuh di awal waktu seorang sahabat datang menghadap ya Rasulullah berikanlah satu amalan yang paling baik yang paling utama yang paling abdal. kenapa as-salatu ala waktiha sembahyang ya Nabi di awal waktu nah apalagi ya Rasulullah sumas taqim, ikam istikamah ya Nabi nah ini sembahyang kita karena apa awalumayuhasibu alihil abduliyawm ayawssalah al pertama kali dihisad yaumil adalah sembahyang bila amalnya sembahyangnya baik baik amal jadi sembahyang ini kita jadi jangan sampai kita kampung haruai ini Sunyi daripada jamaah Bila kita hibak cari kawan sampai yang berjamaah ada orang 10 Dan 10 ikong seorang menjadi kawan Apa 20 hikung Itu kawannya aku nah, sampai yang berjamaah Aku jadi 20 Dan 20 itu beberapa orang Cari sehikung seorang jadi 40 Hibak dan jamaah Luar biasa nah, itu Kalau pang sia-sia menjual agama ini Pian mendatangi orang Membawai orang Supaya sampai yang berjamaah Bila inya mau, dapat 10 sekalian. Bila kada mau, dapat 1, tidak mengurangi pahala orang nama gawai. Tawarkan agama ini bukan seperti tawarkan kayu pisang goreng, pis anang. Hacang kada, bila kada payu, basi, rugi, tawarkan agama, bila inya mau, mengamalkan 10. Bila kada mau, dapat 1, dibalas 70. Nah, apalagi balasannya wallahu yuda, ipu lima yasha. bahkan Allah melipat, gandakan lagi. Inilah agama ini. Itu agamanya luar biasa, jadi kita mulai hari ini. Punya kubur itu taman. 100, ada apa gak? Nah satu berapa? Satu berapa? Ada kita nih. Satu nah, ya. nah jadi ini itu tadi. Kemudian ini ada anak kita tutup. Ini ada oleh-oleh daripada Nabi untuk Sagan Sangu bibinian. Sagan Sangu bibinian, amalan bibinian. Pada suatu hari Nabi SAW ada ke rumah rasanya Melihat asma Lalu ujar Nabi mau ucapakan, Ya asma, wahai asma Asma ini adingnya oleh Aisyah Lalu Nabi madahkan ujar Nabi Ya asma, wahai asma Inal marata ijabalagatil Mahid Lam yasluh ayuraminha hazawahazawakafaihi Wahai asma ujar Nabi Inal marata sesungguhnya perempuan itu Ijabalagatil Mahid. Apabila sampai umurnya lam yasluh kada sah dilihat dari badannya lalu Nabi Jadi untuk kebinian itu nang boleh dilihat ya telapak tangan lawan lawan muha nang boleh dilihat. Kalapak nah, tangan lawan muha. Nah. Nah, ya dah bagus. Jadi bibinan itu tutup aurat dengan sempurna. Nah, di dalam kitab Tanwirul Anwar atau Fikasiful Aswar dipedahkan wanita surga itu ada empat. Jadi pada ini khusus ibu-ibu wanita surga itu ada empat macam. Nang pertama menjaga diri daripada haram, artinya tutup aurat dengan sempurna. Nang kedua taat lawan suami. Nang ketiga nang anaknya banyak. Berenak banyak jadi suka napi kalau kita banyak banyak jadian apa kabarnya Nah, Nangka empat napa bersyukur atas suaminya jadi nangka apa hajian laki memberi apakah jangan tapi banyak menuntut lawan laki. Nah wanita surga itu ada empat nang pertama taat lawan suami atau nangka dua melihat haram nangka ketiga anak banyak bersyukur atas suaminya jangan tapi menuntut itu wanita surga. Nah kemudian untuk menutup daripada kita ini, kita harus kan ini kurang 10 menit lagi. Aku belakang tiga-tiga kali, harus aku kayaknya apa nih? sudah, cuma makan nih, makanya loh. Apalagi aku ini, ini, agamanya aku setuju. Aman Jadi untuk laki-laki, kesimpulannya kita memperingati hari ini, memperingati hari ini kita kelahiran Nabi SAW peninggalan Nabi napa? Quran, Al hadis. Jadi kita pegang itu, nah kayak apa aja. Baiknya amalan, kayak nah ini kamu sudah gana baik benar tapi kada hukumnya pada hadis yang dipakai dahulu ini pakai man amala amalan Laisamini bahwa wa huwa radun latqba barang siapa dia lebih mengamalkan satu amalan bukan datang daripada kami radun qotolak nah itu jadi akhirnya apa dalam kehidupan ini yang kita cari dahulu dan seluruh daripada amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi SAW, semuanya diterima di bumi. Nah, pernah diterima di langit? Sambah yang. jadi seabdal abdal ibadah. sambahyang yang. kenapa? Sambah apa? Untuk laki-laki sambah berjamaah di masjid, di musala, di langgar atau di mana ajian dikemandangkan. Sambah yang itu berjamaah di masjid yang langgar dan di awal waktu. Aku sampai yang di rumah nih bang, suduhan umatnya aja berjamaah itu mohon maafkan lah. Kada benar. Nah itu. Ingkun jika ikam jangan bikin ikuti aku kalau ikutlah nabi yufikumullah aku cinta loh ikam kalau Allah cinta loh lakum aku ampuni dosa ikam namun ikut nabi kenapa nabi sama yang berjamaah sampai nabi itu garing sakit dipapah dibawa ke masjid sambil yang berjamaah diimami oleh Abu Bakar nah, jadi kita jangan boleh sumber hukum seorang Aku di rumah Tupang, Jalan Bineso, Sabdanakan Iam, Surdejah. Amun kayak mohon maaf lah, agak keras sedikit. Amun pendapat kalian berataan langgar masjid kita kosong masing-masing di rumah. Nah, itu kalau. Nah, jadi kita sama yang berjamaah. Di dalam jamaah itu ada keberkahan. Begitu azan dikumandangkan, datangi lebih baik yang merangkak. Dan dikatakan barang siapa yang salat isa berjamaah sama dengan dia beribadah separuh malam meskipun. Dan barang siapa semang subuh berjamaah, sama dengan yang beribadah sepanjang malam. Inilah. Nah, barang siapa yang lima waktu, maka Allah berikan lima macam jaminan. Jaminan pertama, rajaki babarkah. Jaminan yang kedua, apa? Ya alfawlaha jabil kabri, Allah angkat ajab kubur. Yang ketiga, apa? Melalui titipan syarat almustaqim mustakim seperti kilat. Yang keempat apa? Menerima catatan dengan tangan kanan akhirnya bila dia memiliki kita berkumpul berhitung amal dipanggil orang kita si Anu bin si Anu diunjuk catatan amal kita, bila kita menyambut, nah tangan kita nah masuk surga tuh, bila disuruh, nah kita menyambut kita membelakang ini nah tangan kiri membelakang ini nah untuk menarakan kita, rugi rugilah kita, nah jadi jangan kita lalaikan perintah Allah ini sibuk nah kaya pahaja kita, tetap haji kita laksanakan perintah Allah Nah, hari asar ajan dikemendangkan menunggu nyor atau waluh dua biji di pasar, ajan bakumandang tok tok tok dong, dong orang ajan tunggu nyor dan waluh. Handak ditunggu di hari asar ditinggalkan kalau ada nanukari tunggu nyor ka waluh tu. Sekali tu habis waktu. Asar kada ada rupai tarang waluh pada Tuhan. Nah, ini kalau pang, kenapa ujar ya, tuan? Wa tinggalkan jual beli baik aku dia pisah lata pantas sirupil ardi bila kamu sampai yang ayu hikam merta baril bumi ini Allah singgung ya ayuh hal lagi latul hikum angwalakum wallahu la tuh anjiralah wa mayyapazalika khasiun orang beriman janganlah harta kamu pangkat kamu jabatan kamu sawah kamu sawit kamu ternak kamu sampai kamu lalai mengingat Allah bila kamu lalai baulah itu kamu merugi ya Tuhan jadi, tinggalkan saja. Jangan sampai harta dunia melalaikan kita untuk mengingat daripada rugi kita. Nah, banyaklah hal-hal lagi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini. Cuma waktunya sudah kita, nah, sudah kurang 10 menit jam 12. Yang Allah, uh. hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap di dalam Rasulullah. Inilah kira-kira yang dapat Allah sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan zahir dan batin untuk kita senantiasa taat kepada Allah sampai mati. Allah berfirman, wa ya'tiyakal yakin sembahlah Allah hingga datang padamu kematian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nasibtaqallah. Subhanallahi hamdihi subhanuka asyhadu an tastaghfiruka wa tubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.